Hola Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Gemini dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Gemini kemudian kita lihat kedepannya seperti apa dan dibacain khusus dari sisi percintaan kalau nanti kelihatan di kartu mengenai pendidikan, karir, keuangan ataupun kesehatan dan sisi spiritual nanti dibacain juga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 Irama, irama, kayak irama polisi tidur di jalan tol gitu ya, gudu gudu gudu gudu gudu, gudu gudu, gudu, gudu. Oke, di sini ada the hermit, kemudian nine of pentacles di bagian tengah, kemudian kemudian di bagian kanan ada king of cups ya, di sini. Kamu bertemu dengan raja, gitu ya? Sosok yang mencintai kamu nantinya di sini, ya. Oke, kelihatan banget di sini. Coba aku fokusin dulu, ya. sosok ini akan membuat kamu jatuh cinta ya dan uh, dia itu bagaikan ratu ataupun raja ya di sini disesuaikan mau feminin mau maskulin silahkan ya karena kalau dalam bahasa jawa ratu itu tetap aja raja gitu ya sebutannya jadi uh, bisa ke arah sana ya di sini kalau dari yang kelihatan di sini awalnya ya awalnya yang aku lihat di sini kayak nggak ada Perbincangan mengenai percintaan sebetulnya, ya, kayak biasa aja. Awalnya gitu, ya. Awalnya biasa aja, tapi kemudian lama-kelamaan, kok ada rasa gitu, ya. Kok ada rasa suka, bahkan di sini aku lihat, kayak kamu udah kenal sama sosok ini tuh bisa uh, udah setahunan gitu, ya, atau udah beberapa bulan gitu, kan? Aku minta maaf banget nih di... Uh, ya di bagian <laughs> suaranya ya maklum mau zuhur gitu kan yang lain uh, air emang lama gitu ya emang lama mungkin rata-rata kayak 9 bulan lebih gitu ya uh, hampir 9 bulan lebih uh, bertemu dengan kamu tapi yang aku lihat di sini baru baru kali ini gitu loh. baru detik ini atau baru kemarin-kemarin dia kayak Ngerasa uh, ada perubahan gitu ya, dan perubahannya ini positif loh, Kak. Ya, yang aku lihat, perubahannya itu positif dimana ya? Uh, ke kamu itu kayak dia berasa cinta aja gitu loh, kayak berasa cinta, berasa bener-bener uh, ada koneksi gitu ya. Gitu bahkan dari dianya sih gitu yang aku lihat, mau dia feminin mau maskulin. Itu dianya yang ngejar, gitu loh ya. Dianya yang ngejar kamu dan ngebuat kamu jatuh cinta, gitu loh, Nantinya, dan ngebuat kamu bahagia juga, gitu loh, pada akhirnya ya, karena uh, di sini aku lihat dia lebih memprioritaskan kamu, dia lebih mengedepankan kamu, gitu ya, dibandingkan dengan yang lain, gitu, loh. dibandingkan dengan uh, sesuatu hal yang lain. Mungkin uh, untuk beberapa orang, sosok ini juga kayak... Uh, sosok yang sebetulnya mungkin kalau dari dari fasenya dia tuh emang lagi nyari jodoh gitu. Loh, emang lagi nyari jodoh banget. Mungkin pengen uh, jodoh yang cepat-cepat gitu ya. Uh, tapi selalu gagal gitu. Loh, selalu gagal kalau sama orang lain. Jadi mungkin di masa sekarang kayaknya ketika dengan kamu bisa aja gitu. Loh, bisa aja dia uh, Langgeng gitu ya, kalau sama kamu. Gitu, dicoba aja boleh yang aku lihat di sini ya, karena memang butuh ini sih: butuh progress, butuh proses ya, butuh waktu yang lama untuk bisa uh, ada yang namanya penyatuan, ada yang namanya koneksi uh, chemistry gitu kan. Yang aku lihat di sini memang butuh waktu, tapi worth it gitu lah. tapi uh, waktu yang lama itu di sini nggak bakal bikin sia-sia kok yang aku lihat ya bener benar uh, baik banget gitu loh ya orangnya juga baik di sini yang aku lihat royal ya royal nggak pelit gitu yang aku lihat apalagi kalau cinta kak dia bisa aja tiap hari dia ya nyebutin kata cinta bisa dia yang aku lihat di sini ya kalau dari kartu di sini the hermit ada kaitannya ke arah virgo kalau nine of pentacles di sini ada kaitannya dengan Virgo Taurus kemudian juga ada juga dari Capricorn ya Virgo di sini dua kali tersebut ya tersebut kemudian King of Cups di sini King of Cups ada kaitannya dengan uh, dari sisi ini ya dari sisi Pisces Scorpio Cancer ya di sini Uh, itu bisa bisa bertemu gitu ya kamu uh, kamu bisa ketemu dengan sosok-sosok tersebut. tapi kita lihat dari dari zodiak ya seperti apa kalau dari zodiak kartu zodiak maksudnya di sini ada Aries kemudian kita lihat di sini ada Gemini sesama Gemini bisa juga kemudian di sini ada Libra ya. Libra, oke itu dari dari kartu zodiak ya, memang bermacam-macam kak di sini ya, jadi nggak nggak harus sesuai dengan apa yang ada di kartu atau sesuai dengan zodiak yang Alvin sebutkan Enggak ya karena e, mungkin aja gitu ya, mungkin aja tiap orang itu punya e, yang namanya sifat gitu ya, sifat dari zodiak-zodiak ini kayak gitu, enggak harus zodiaknya ini, ini, ini disebutin, enggak juga gitu ya, karena kalau kalau dari perasaan mungkin juga malah yang aku lihat untuk beberapa orang ada yang enggak tahu juga gitu ya zodiak dia apa gitu kan, karena kita enggak mungkin juga kan nanya-nanya gitu kan, e, atau mungkin lihat-lihat e, KTP gitu ya, untuk bisa nyari-nyari zodiaknya dia, enggak Uh, kalau bisa, boleh gitu kan, silahkan ya, kalau mau iseng, boleh, silahkan, tapi enggak juga nggak apa-apa gitu kan, yang penting dia membuat kamu bahagia, membuat kamu jatuh cinta, terus kemudian uh, royal dan loyal gitu ya, jadi enggak pelit dan setia gitu sama kamu, itu yang, yang benar-benar diharapkan gitu kan, dari sebuah percintaan gitu, oke, itu dari aku Bye-bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya. Bye-bye.